Ah, kenok satu oh, ini nih depan nih kenok satu ini nggak bisa di end dong ah, si abang mana lagi temenmu -temen, bang eh ah, kenak tiga satu lagi nih Rata-rata, uh, hmm, hmm, iya, pilih pilih adek. Hai, hai, bang, ya, hai, Bang Waduh hai, bang, makan bang. <laughs> mana lagi nih bang? ah, kenaok dua. eh eh ah, eh. Ah. adek adek. sabar sabar santai. Hmm, kenaok satu. aduh, ripe bang bisa bisa bisa santai bang santai ripap aja ripap ripap aduh astaga astaga astaga aduh ya ampun dah dah dah satu lagi satu lagi oh ini ini di atas nih ha ah, copot sudah balik knock satu oh, ini depan nih depan nih knock satu <tik> Eh, Selobang bang, merah liat nggak? Waduh, waduh, waduh, waduh, santai, santai. Masih satu lagi. Eh, belakangku ada dong? Ah, ah, ah. Ya. Mm, Mamam. It. waduh temenku penok semua tuh cuma dapat pistol nih miskin kali ini oke dua orang lagi nih maju bang diset eagle nih bos ah, satu lagi Ih nggak ada takut-takutnya, Bos. Iya. <Sanak> mm. <Sanak> <Sanak> <Sanak> eh eh. Halo, Bang. Santai aja, Bang. Tarik-tarik, tarik. Iya. Tarik, tarik. Ili-ili. Mana lagi? Mana lagi? Oh, ini ini. Satu lagi. Ya, ada ada rata-rata rata. rata, rata. Anak satu, bruh, bisa di anum. Oh ini ini ini. ini. <tuk> uh uh. Uh mantap, uh, mantap sekali. Oke, okay. copot bang, copot. Eh, sabar, Bang. Sabar. ini enggak kenok dong. ya oh, kau kenok satu lagi. Udah sih, udah. Ini nih nih. Ah, kenok. Jangan, jangan. Copot kau, Bang, copot. Copot lagi kau, Dek. Uh, kenok tiga end langsung gak ada pikir udah Mana lagi nih satu lagi nih Mana mana adek abang adek Adek gak gigit kok gak gigit Sini sini Oh di atas genteng kau bang Oh dari situ kau Enak yuk, yo, yuk, yo, yo, kenok satu ya yuk Ih udah es loh enggak kenok loh sakti tuh player tuh hey. weh uh. ada bang jago anjir bentar-bentar sabar, sabar santuy hiling bentar healing. Satu ke kiri ya, dua ke kiri. Eh, satu yang Oh, satu yang ke kiri Allah, Satu yang ke kiri anjir. Wih, boleh juga nih musuhnya cuy. Em, um, kau ya dapat map si piar nih. Kita kasih tahu gameplay rahasia nih cuy. Kita kasih tahu nih kill tercepat nih. Yuk, yuk, yuk. Oke, tiga orang ke situ. Ntar sabar nih makan ya bang. Eh rata kau ya. Satu sekuat berapa detik tuh? Nomor satu, nomor satu. Di glual tuh ada tiga orang tuh. Nomor dua kenok tiga, eh, jadi pep tadi ya, masih dua orang lagi nih. Ah satu lagi, Iya. Eh, santai, bang. Ah kau ya mau kemana? Iya, oke nih. round ini detik-detik menuju ke merah-merah nih, cuy ayo lah, yuk lah, yuk lah, yuk lah harus win ini, harus win ini, harus menang nih pokoknya. udah, nggak mau tahu udah. waduh namanya, oh dading mang oleh. Gitu. oh dading mang. Ah, oh dading, oh dading. yo, yo, yo. yuk. squish, Bro, hayu Eh. We, we, we, we Ada ini player alt. Aduh Bruh. takut, Bang. Aduh nggak bisa ke situ lagi. Bentar, bentar healing, healing, healing. Waduh, ada play, play, play, player player alt. Waduh. Ada player alt. Wah. Boleh juga nih. Oh, di dalam dia. Ya. Ya. Uh eh uh, kau ya dikeroyok mampus kau dikeroyok Bang nggak uh, ada player out dikeroyok juga mati cuy sama aja kita pinjem skill dari Bang Tayo nih copot-copotan pakai SMG nih yuklah kita coba-coba copot-copot ini Oh ini nih player out nih play player out <laughs> lah lah lah uh. lah player outnya ngendok wala bertelur kau Bang disitu Bang mana lagi nih Oh di sana ya Wih tiga orang nih sabar Tunggu, tunggu momen Oke, okay, kenok satu Kenok dua Ih, satu lagi tuh Nice Nice Nice Hahaha Hahaha Hahaha Oh dading Gue mobil apa tuh, Bang? Mobil mainan aja sombong. Hey. Oh, ini nih, satu nih. Eep. mau kemana, Bang? Minta shotgunnya, Bang. Pinjem, pinjem, pinjem. Oke, okay, let's go. My, my, my, my, my. Oh, ini nih, player old nih. Player old nih Aduh nembak kaki gak tuh Uh dua orang nih Eh kok gak kepasang anjir Eh kakinya terus aja yang tembak nih Aduh Busuk kali nih nya Alah gak ada player old Udah Gak ada udah gak ada Yuk satu lagi nih Yuk yuk yuk not-not nih ya yeah. mana sih not-not oh ini nih dah ngapain Bang Oh ini nih hadiah ulang tahun nih nih tiup lilinnya ya Bang ya iya hahaha <tik> cek pucuk pucuk pucuk pucuk pucuk <tik> hahaha <Syukur> aduh, aduh, ada ajalah <Syukur> <Syukur> <Syukur> Percuma lah dengan lebih baik bak elang daripada sakit hati. Yuk terobos ajalah lah terobos, yuk, yuk, yuk, yuk majuin dari sana, Bang. Eh, pada step. udah Step teman kita ternyata ala aku kira musuh lo di atas. Yuk kita bokongin, Bang. Sini, Bang. Ih. Aduh. Main kurung-kurungan nih. Uh. Aduh, misah satu peluru lagi. Bruh. Lah, ngapain itu yang satu tuh? Nih, Oda Ding kasih tahu Bang Oda Ding. Iya, Oda Ding masih menggunakan shotgun 2 di sini. Menggocek dan mengekil player oldnya. Nih yang satu nggak tahu itu harus ngapain itu. Pusing dia tuh. Iya masih menghiling ada orang di belakang keluar di pop-up di sini Akankah berhasil dibuyahkan oleh uh, Abang odading di sini masih di sini belum kemana Oh tereliminasi ternyata Buyah didapatkan oleh tim odading mang oleh <tik> oke yes gitu aja lah semoga kalian terhibur dan ya gitulah Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka bisa di-like dan share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye bye.